Wow, wadidaw! Teman-teman, widih, mantul! Kakak menemukan mainan, loh. Selamat datang di channel mainan. Wow, teman-teman! Wow, belum subscribe teman-teman subscribe dulu di channel ini ya Wow mainannya keren-keren teman-teman ini mainannya siapa ya teman-temannya yuk mainannya kita taruh nih sudah disediakan tempatnya nanti kita taruh sini ya kita ambil satu-satu teman-teman Wow keren Wow ini ada apa ini zebra cross teman-teman wow wadidaw keren sekali teman-teman ya wow mantul teman-teman keren sekali wow ini ada badak teman-teman wih keren sekali ya wow mantap keren sekali teman-teman wih ini ada tentara-tentara teman-teman Keren sekali tentaranya ya teman-teman ya Wow ini ada dinosaurus teman-teman Wow keren sekali teman-teman Wow mantul Wow keren sekali teman-teman warna hitam ya Wow mantap teman-teman Wow ini ada Ultraman teman-teman ya Widih keren sekali Ultraman ya Wow keren keren keren keren Ultraman teman-teman Wow ini ada Dinosaurus teman-teman Wih mantap ya Wow keren sekali teman-teman ya Wih mantap ya Wih ini ada buaya teman-teman Wow keren sekali tapi seram teman-teman Wih mantap teman-teman Wow wih ini binatangnya kok lucu sekali ya binatang purba teman-teman wih mantul teman-teman wih ini ada jerapah teman-teman Wow keren tuh Wow keren sekali ya Wah wow, ini kelihatannya kuat sekali nih teman-teman ya wih Keren sekali, teman-teman! Wah, wadidaw! Wadidaw, teman-teman! Wih, ini ada tentara-tentaraan, teman-teman! Wih, keren! Wow, semuanya kita angkut, teman-teman! Wih, apa ini ya? Wow, mulutnya terbuka, keren sekali, teman-teman! Ya, wih, ini ada singa, teman-teman! Wih! mantap singanya loh mantap teman-teman wih keren sekali wow ada ultraman lagi teman-teman wow keren sekali ya wih ini ada binatang purba teman-teman wih keren warna hijau keren sekali terus ini masih ada tentara-tentaraan teman-teman wow keren keren sekali teman-teman ya Wih, ini ada macan, teman-teman! Wow, macannya keren, mantap, teman-teman! Wih, ini ada Ultraman lagi, teman-teman! Wow, ini Ultraman ya, habis bertempur nih. Makanya mukanya kayak gitu, teman-teman! Wow, seram! Wih, ada satu lagi, teman-teman! Ini ada macan, teman-teman! Wow, seram. Mukanya seram sekali, teman-teman. Wih, seram. Oke, teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.